Oke okay, lanjut saja ke pembahasan video Hari ini saya kedatangan tamu yaitu netbook asus ya Dengan keluhan tidak bisa redup layarnya Jadi layarnya sendiri uh, terang banget gitu terang banget Tapi tapi tidak bisa diredupkan ya Meskipun sudah disetting brightnessnya Nah cara ini sangat mudah ya, jadi teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri sambil lihat videonya. Cara ini aman dan bisa diterapkan di berbagai merek laptop ataupun tipe laptop ya. Jadi sudah pasti cocok dan kompatibel asalkan teman-teman mengikuti sesuai anjuran di video ya. <tuh> untuk kasus contohnya seperti ini kita buka pengaturan pengaturan ini ya mobile setter nah biasanya di geser ini berubah ya artinya redup gitu tapi ini tidak bisa tidak bisa redup nah sekarang kita atasi dengan cara praktis tanpa ribet. Kita mencari driver manual. Yang pertama, eh, nah, kita tes juga di sini tidak bisa redup ya. Ini cara otomatis, cara praktis tanpa ribet. Nah, ini drivernya juga, padahal sudah ada ya, cuma drivernya belum komplit dan kita atasi agar drivernya terinstall dan komplit pertama-tama teman-teman silahkan konekan internet terlebih dahulu dan buka browser untuk mendownload software canggih yang satu ini ya silahkan klik di sini 3Dv chip Nah silahkan pilih yang ini ya download pilih yang atas dan pilih yang sebelah kiri ini. Nah kita tampil seperti ini Silahkan download softwarenya Software ini software yang Sangat bagus menurut saya ya Jadi dia bisa mencari driver yang cocok Untuk laptop kita Untuk berbagai laptop Nah ketika sudah di download Silahkan buka aplikasinya Dengan cara run Klik kanan Run administrator Nanti tampilannya akan seperti ini teman-temannya jadi, kita fokus ke video card. Video card artinya driver VGA-nya itu layar monitor, ya. Kita fokus ke sini. Nah, lalu eh, di sini ada tanda plus, yaitu pilihan VGA lebih bagusnya ini di download dua-duanya, ya. Nah, untuk cara mendownloadnya, silahkan teman-teman klik di sini satu kali, maka software ini akan membawa kita ke link download driver. Nah, teman-teman hanya tinggal mengklik satu kali di sini ya. Nanti drivernya akan langsung terdownload, tidak perlu libet tidak perlu pusing-pusing mencari driver yang cocok. Ini sudah pasti, sudah pasti cocok untuk laptop kita. Nah, ini ditunggu saja ya karena ukurannya lumayan lumayan besar, 200 MB. Ada driver Vega yang ukuran 600 ya. Ada yang 700. Ini kebetulan ya masih lumayan kecil lah. Jadi ditunggu saja, bisa sambil ngopi, bisa sambil ngemil, ataupun sambil Sambil apa? Ya, sambil kedip ya, kalau nggak kedip perih. Nah ini ditunggu saja, sampai selesai Kuncinya sabar Masalah layar tidak bisa redup, kalau misalkan memang kesalahan dari software itu banyak cara ya cara mengatasinya dan bisa kita atasi sendiri ataupun bisa kita akali beda dengan permasalahan layar atau misalkan rusak mesin gitu ya itu tidak bisa diatasi secara software maka kerusakan mesin harus diatasi secara bongkar ya karena ini masalahnya software kita atasi secara software nah ini sebentar lagi ya nah ini sudah selesai ini lagi proses pencekanan virus ya antisipasi agar tidak ada virusnya ya biasanya sih aman aman tidak ada virusnya ketika sudah selesai silahkan close dan kita buka driver yang sudah kita download tadi Nah ya. sekarang kita install ya dengan cara klik kanan dan pilih run administrator Untuk cara menginstalnya sangat mudah juga Nanti tampilan seperti ini silahkan klik OK maka Akan loading seperti ini teman-temannya silahkan ditunggu saja sampai berubah tampilan Nah nanti akan seperti ini Silahkan di next saja ya Untuk proses penginstalan ini Bisa memakan waktu 5 menit sampai 15 menit Paling lama 20 menit ya Jadi silahkan ditunggu saja Sampai ada tampilan finish ya. Ketika ada tampilan finish Nanti ada kotak checklist Silahkan di checklist aja finish ya nanti ketika sudah silahkan restart laptopnya nah ini tampilan finish ya silahkan klik finish dan restart laptopnya selanjutnya kita akan mengetes lagi nah ini posisi sudah di restart ya ini sudah dites dan laptopnya sudah bisa redup layarnya ya teman-teman bisa coba sendiri sangat mudah teman-teman dan cara ini sangat aman tidak merusak sistem yang lainnya Oke okay, teman-teman tutorialnya cukup sampai di sini saja jika videonya bermanfaat silahkan like dan subrek ya Terima kasih untuk teman-teman sudah mampir sudah menonton jika kurang paham atau kurang jelas saya menjelaskannya silahkan ditanyakan di kolom komentar ya Insya Allah pas respon Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh